Rikza, salah. Kok namanya susah banget sih, Rikza? Kirain Rizka. Mohon teteh, oh, mohon nanti caket temen gitu, mah. mah pokoknya diculang sih, terang teh, kali. Rendi, oh ini bang Rendi, bang Rendi, irah ya, tuh kak Bandung teh, terang, can ayah, can ayah klemeng klemeng badai kadi tu, ya seben, acan ayah klemeng klemeng iya kak bang Rendi sehat, Kucing kucingnya. Iya sehat teh ngarang e, si Wakwau Wakwau kan e, apa di Jonggol Kumaha teh lagu nate ih pohon salam juga di Bogor atas gaduh suami Tachan Kaju non iya Pak Bur Alhamdulillah sehat cuman agak radang aku teh, Bang Ren sibuk banget sepertinya nggak enggak, enggak lebih kayak ke enak badan gitu Hai, di. Teteh damel teh, iya nuju damel, damelnya di Bigo, melarian tuh teh calon Doakan weh Amin, makasih banyak Bang Ren Salju opak, salju op amin doakan.